ya uh, kalau aku sih ini ya karena punya tujuan hidup dasar hidup prinsipnya gitu loh prinsip aku dulu tuh pengen pelayanan jadi aku meneruskan semangat pelayanan mama aku tuh kalau soal ditolak di pelayanan tuh hal biasa lah ngomong karena kan memang di mana mana pasti ada lah entah itu di dunia pelayanan atau dunia kerja atau dunia kuliah pun juga pasti ada gitu dan yang paling penting itu uh, gimana cara kita mengolah luka-luka itu sih hmm. Hmm. jadi bagaimana Jennifer Jennifer punya mekanisme ini bagus itu, mengolah luka-luka caranya gimana biasanya ini aku aku nyebutnya desolasi kamu <laughs> ya. aku nyebutnya desolasi, jadi itu kayak kita berhenti sejenak dari apa dari segala kegiatan-kegiatan kita dari segala yang kita sukai juga hmm. dan kita merenung itu tuh kamu hmm. dan apa kenapa aku tadi bilang kenapa tadi kamu bisa bilang itu keputusan yang fatal karena kalau dari aku sini kayak gini ya kamu kalau bisa kita melakukan hal yang baik, kita kan kayak apa ya? Menginvestasi di masa depan juga. Oh, iya. Tapi kalau bisa kita ngambil keputusan yang salah, fatal, itu kayak kita menggali gitu, menggali di masa depan kita. Menggali lubang. Iya, ya. menggali lubang betul. Jadi kita kita jalan-jalan aja di sini asik-asik aja. Tapi sambil menggali lubang, nanti pasti masa depan jatuh kita. Oh, iya. gitu. Dan aku merasa kita aktif di gereja, di pelayanan dan apapun itu itu juga investasi kok bagiku. Karena kan kita bisa ketemu orang, kita bisa belajar banyak hal juga dari orang-orang yang kita temui. Menarik nih teman-teman muda, jadi apa yang disampaikan Jennifer tadi Bahwa hal-hal yang baik itu adalah sebuah investasi untuk masa depanmu sendiri uh. Untuk masa depan orang muda Sebaliknya salah keputusan, salah langkah itu seperti Menggali lubang bagi dirinya sendiri Yang nanti kalau melangkah itu akan uh, tetap Nah, oleh karena itu, ini penting untuk menjadi perhatian orang muda bagaimana menatap masa depan itu ya. Masa depan orang muda yang orang muda mesti punya pandangan jauh. Nah, ini mengenai aspek-aspek yang perlu disiapkan sebagai orang muda. apa saja yang ini saya kira konkret juga uh, oleh Jennifer itu mengapa perlu studi S2 tidak cukup, tidak puas hanya dengan studi DKW, tetapi sekarang melanjutkan SQS, bagian dari apa yang uh, dicari orang muda, masa depan jauh, tetapi kemudian secara konkret sekarang menyiapkan. Ya, kalau dari aku ini sih, apa yang paling penting itu adalah meningkatkan value diri, mm -hmm. investasi. Kita punya talenta nih, tapi kita, mm -hmm. kalau kita nggak manfaatin, kita nggak kembangin, sama aja bohong, kita nggak pernah tahu kita seberapa jauh bisa melangkah dengan talenta-talenta kita. Mm -hmm. Terus aspek-aspek yang lainnya, ada lima sih pelaku ya, Romo. Oh ya, ada, ada lima. Pertama, investasi pada diri sendiri, talenta-talentanya apa, mm -hmm. explore, lebih banyak explore sih. Membangkan talenta diri Iya, lebih banyak explore. Karena kan kita punya waktu sebagai orang muda ini panjang nih, mm -hmm. dan kita masih punya apa ya punya kesempatan buat mencoba segala sesuatu. Jadi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, ini, aspek rohani, jangan sampai apa ya, terlalu banyak sama investasi diri sendiri, tapi lupa sama Tuhan gitu. kemudian yang ketiga, yang duniawi gitu kan, duniawi itu contohnya yang kari, lalu ada keuangan dan macam-macamnya itu kan juga hmm. perlu diperhatiin, jangan sampai terlalu religius, terlalu kudus bukan, ya. tapi karinya nggak ada, nol tuh gitu kan. oh, iya. Jadi, ya, ada juga iya. kan. Nah jadinya apa ya, mesti dilihat juga kemudian yang keempat adalah relasi relasi kita dengan sesama kita sesama kita tuh yang aku maksud itu dengan Siapapun yang ada di sekitar ya. kita kan kalian, ya. entah dan itu teman. Ya, keluarga tuh yang terakhir gitu. Kalau oh, keluarga yang terakhir. Keluarga yang terakhir kan oh. ini udah sebutnya di awal dulu. Oh, okay. <laughs> Habisnya yang pertama ya ini, investasi oh. pada diri sendiri, keluarga, lalu relasi, lalu habis itu uh, rohani dan duniawi. Enggak, ya, tadi yang relasi, tadi kan relasi dengan keluarga baik, dengan ya. teman yang baik, dengan Betul. teman yang baik dan seterusnya tadi. Ya. Betul, karena kalau relasi itu juga penting buat kita ke depannya. Relasi itu sangat apa ya, sangat berdampak fatal sih kamu ah. untuk untuk apa? Untuk empat empat aspek lainnya. Ya, gitu. Salah relasi bisa salah. Betul, salah juga masa salah depannya. Masa depannya. Kata, aku juga pernah dengar kamu apa? Hmm. Ada pepatah yang bilang kita di hari ini itu adalah adalah apa? Bentuk dari circle kita lima orang terdekat kita itu. Hmm. Gitu kamu. Jadi yang kelima apa? Keluarga Romo. Keluarga. keluarga. Oh, keluarga, Iya. Oh, itu yang perlu dibekali orang muda ya, dalam konteks uh, pencarian sebagai orang muda. Hmm. Nah, Jennifer ingin memberikan ini kira-kira bukan nasihat, tapi hal-hal uh, yang menjadi rambu-rambu yang penting diperhatikan orang muda, supaya orang muda juga kemudian punya masa depan yang bilang-pengilang begitu ya. Hmm, hmm, hmm. Kalau aku ini sih Romo, mau apa? selama kita masih muda, selama kita masih punya kesempatan, coba, coba untuk keluar dari zona nyaman. Karena aku juga sering banget ngelihat kamu, kayak orang muda tuh banyak kan mager di rumah, hmm. Terus kalau TikTok, Instagram, itu kan. Ya. Cuma dia mah jadi rumah, tapi nggak, apa nggak keluar dari situ. Jadinya apa? Dia nggak tahu potensi apa yang ada di dalamnya, hmm. gitu Romo. Jadi pesanku ya banyak-banyaklah untuk explore diri sendiri, karena kita nggak pernah tahu nanti jalannya kita seperti apa, ya. gitu Romo. Yang terakhir ini ya, waktunya terbatas, tetapi saya yakin Jennifer pernah membaca buku Kristus Vivid ini. Nah, kesan apa yang Jennifer baca dari buku yang luar biasa ini, dan buku khusus untuk orang muda, Sapaan Paus Fransiskus untuk orang muda. Nah, apa yang Jennifer pernah baca dari buku ini, dan kemudian apa yang kira-kira penting itu bagi bagi orang muda uh, kesan-kesanku ini sih, apa? aku sempat nyatet nih dari Kristus Vivid nomor 15 seorang anak muda tidak boleh tawar hati ciri khasnya adalah bermimpi hal-hal besar mencari wawasan yang luas, lebih berani ingin menaklukkan dunia mengetahui cara menerima tawaran yang menantang dan mau memberikan yang terbaik dari dirinya untuk membangun sesuatu yang lebih baik lagi jadi kesan-kesanku kesan pas mengebaca Kristus Vivid ini lain gitu loh, karena biasanya dokumen gereja itu kan kayak serius bahasanya itu. tuh serius gitu kan, dan apa ya, dalam gitu loh. Kalau misalnya kita apa ya, nggak hmm, terlalu banyak tahu istilah-istilah Rohani, nggak bakal nyampe otak kita gitu loh kamu. Tapi di buku Kristus Sifat ini mudah dibaca, mudah dipahami dan ya udah memang khusus orang muda gitu loh, dan memang relate dengan kehidupan sehari-hari walaupun memang konteksnya Rohani ya, tapi kalau misalnya kita baca, kita coba kaitin dengan kehidupan saya gitu sih. Kayak nyambung gitu loh ya. Terima kasih Jennifer untuk sharing Kita pada kesempatan ini Luar biasa sharing dari Jennifer untuk kita semua Khususnya untuk teman-teman muda Di dalam Mengolah hidup Berkaitan dengan keinginan Mengolah luka hidup kita Tentang kegagalan-kegagalan barangkali Tetapi juga pencarian yang masih Panjang, tetapi semua itu menantang kita semua untuk kita menyiapkan secara baik. Dan satu yang luar biasa dari sapaan Paus Franciscus, bahwa ciri kerohanian Kristen adalah kemudaan, vitalitas, berani bermimpi. Karena Yesus itu Tuhan kita, itu dia yang muda, usianya 30 tahun, dan usia 30 tahun itu adalah usia gelora kehidupan yang semestinya juga membakar hidup kita semua, membakar semangat kita semua. Tuhan memberkati. Amin.